Oke, okay, uh, kita mulai lagi ya. Ini karena kebetulan ada dua masjid berdekatan, jadi kering-keringan tadi. Oke, okay, uh, ini kan kebetulan saya baru dapat informasi tentang namanya uh, mata kuliah, keamanan sistem informasi ya. Untuk itu mungkin ada beberapa bagian yang Uh, mungkin belum saya selesaikan materinya, gitu. Tapi akan saya update sesuai dengan uh, apa namanya per minggunya, gitu. Jadi, uh, apa ya? Karena saya baru dapat berapa satu minggu atau dua minggu yang lalu, gitu ya. Karena apa namanya, ada uh, dosen yang uh, apa namanya mengundurkan diri, gitu. Jadi, kebagian saya dapatnya, gitu. Uh, mungkin kita. Uh, untuk itu, kita ini ya, nah, diskusi aja kali ya tentang keamanan komputer. Kalau saya ajarkan, tentu uh, nanti akan apa namanya, kita bisa belajar sendirilah gitu ya, karena di Google pun banyak gitu ya. Uh, tadi udah lihat, uh, ini belum materi yang saya update di LMS. Mohon maaf, belum, Pak. Saya mau oh, belum ya? Oke, okay, enggak apa-apa, baik. Uh, sebelumnya mungkin uh, mengingatkan kembali gitu ya. Kita akan ada empat uh, kali tugas gitu ya. Di mana dua kali adalah tugas satu dan dua. Yang dua lagi adalah UTS sama UAS gitu ya. Mungkin yang pernah belajar sama saya uh, tugasnya tidak terlalu sulit gitu ya. Di sini coba saya lihat siapa nih kira-kira yang pernah eh uh, pengen salah tadi saya lihat Pak Sutrisno tapi di sini nggak ada nggak ya? Enggak ada ya. Tidak ada, Pak. ada ya. Jadi di soal yang saya berikan nanti saat tugas sama UTS gitu ya. Itu tidak jauh berbeda dengan apa yang kita pelajari selama fikon dan di forum diskusi gitu ya. Jadi eh, coba diikuti gitu ya kalaupun tidak bisa hadir di fikon, coba aktif nanti di forum diskusi gitu ya. Lalu mungkin akan ada tugas proyek gitu ya, tugas proyek ini di mana akan menjadi uh, nilai paling tertinggi gitu ya. Di mana nanti akan saya nilai di saat kuas uh, sama UTS, bisa juga di saat tugas satu dan dua karena itu akan uh, ngeling semua gitu, akan terkait satu sama lain. Gitu ya, baik uh, kita mulai aja kali ya uh, untuk. Mata kuliah keamanan sistem informasi gitu ya. Di sini mungkin uh, kita akan bikin grup diskusi kali ya. Grup diskusi gimana di sini ada berapa orang ya yang hadir. Ada sekitar 13 ya. 12 berarti ya. 12 orang dibagi kira-kira bagi tiga aja kali ya. 4, 4 orang kali ya. Mohon maaf Pak itu akun saya ada dua Pak. Oh gitu. Ya, satunya kuat absen Pak. Oh. Okay, siap, siap, siap. Gak apa-apa. Uh, mungkin berapa orang nih? Uh, kalau misalkan 10, artinya 10 ya, berarti 11 ya, ada sisa 1. Jadi nanti ada yang akan menyusul, akan saya uh, kirimkan ke... Kita bikin breakout room aja kali ya. Jadi uh, di mana nanti kita akan diskusi, masing-masingnya akan saya kasih... Uh, ini ya apa? Uh, Materi lah gitu uh, apa yang akan didiskusikan gitu ya. Jadi nanti setelah kembali lagi ke bagian awal di sini, apa uh, room, uh, room utama gitu main room. Jadi nanti bisa dipresentasikan gitu ya. Jadi sehingga teman-teman yang lain paham apa yang akan didiskusikan gitu. Uh, untuk pembagian kelompok uh, enaknya gimana nih? Karena saya uh, tidak megang ini juga di sini. Ada ketua kelas sih di sini? Mas Rayan pak. Oh, mas Rayan ada di sini Bukan mas. Rayan. Mas Aryo pak Andri. Mas Andri, eh, pak Andri sebelum lanjut boleh konfirmasi pak. Pak silakan. Kenapa? Iya pak. Jadi kalau informasi jadwal yang kami terima pak, memang hmm, pak Andri hmm. mengampu dua mata kuliah ya pak ya, keamanan visual dan keamanan sistem informasi pak. Nah, ini berarti hmm. ditukar pak ya jadwalnya pak yang pemrograman visual tidak jadi hari ini tapi di, di jadwalnya keamanan sistem informasi ya Pak? Oke, saya cek jadwal saya tuh hari ini memang satu ya. yaitu di jam ini jam 7 ya, jam 16. Itu memang di keamanan eh sebentar sebentar. Apa saya salah lihat ini? Pemrograman visual ternyata. <laughs> ya udahlah nanti kita balik aja nggak apa-apa ya siap apa, -apa siapa oke okay, saya, saya lihat, lihat jadwal ternyata oke okay. makasih ya mas ya atas konfirmasinya. ini ke ini ya tapi tadi pas saya buat di lms benar ya keamanan komputer ya keamanan informasi. informasi betul pak betul ya betul ya okay. betul, oke oke oke oke makasih informasinya tapi nggak apa-apa ya kita lanjut aja ya untuk uh, ini Iya, nggak apa-apa, Pak. Siapa? Oke, Karena kelasnya juga sama, ya? Oke. Uh, untuk pembagian kelompok, enaknya gimana? Uh, kalau sesi bebas dari teman-teman semua, boleh. Kalau dari saya, nanti uh, malah berantem. <laughs> enaknya gimana? Dibagi berapa, Pak? kita ada 11 ya karena akan ada dua akun ya mas ada dua ada dua akun uh, bagi tiga aja kali ya eh, tiga bisa kali ya kalau tiga dapatnya sekitar berapa kelompok tiga kelompok ya tiga iya, atau banyak. empat kelompok kali ya tiga orang tiga orang empat mm -mm. ada ada tiga terus ada empat ya Oke, okay. mungkin ketua kelas boleh dibuatkan aja grupnya. Ini saya, saya buatkan breakout roomnya, berarti ada empat ya, empat breakout room. Oke, okay. untuk ini ada ini otomatis ya, udahlah, otomatis aja kali ya, biar sistem yang ngacak ya. Siap-siap, Andre. Oke, nah, di sini udah dibuat 4 uh, gitu ya, empat grup, gitu. Masing-masing ada tiga, ada 4. gitu ya. Nah, uh, untuk kelompok pertama, ini saya bacakan ya. Untuk kelompok pertama akan membahas apa, gitu. Kelompok kedua akan membahas apa, sehingga nanti pas balik ke room utama bisa dipresentasikan sehingga masing-masing paham, gitu ya. Untuk Grup yang pertama itu menjelaskan sistem keamanan data, gitu ya. Apa itu sistem keamanan data, gitu. Terus manfaatnya sistem keamanan data, gitu ya. Pokoknya yang berhubungan dengan sistem keamanan data. Oke. Yang kelompok satu. Yang kelompok dua itu mencari eh, pengertian dari informasi dan tinjauan dari sistem keamanan. Ini agak sedikit kembang ya. Ini bisa dicari di Google, tapi saya harapkan dengan bahasa teman-teman semua ya. Jadi tidak tidak di apa namanya tidak dicontek 100%, tapi diolah dengan bahasa masing-masing di para prasekan. ya. Oke yang ketiga itu menjelaskan pengertian dari sistem gitu ya dan sistem keamanan gitu hampir sama sih yang yang satu sistem informasi yang satu dari, dari sisi sistemnya dan sistem keamanan yang keempat itu keamanan dari tinjauan sistem. Oke, okay. sudah dicatat masing-masing kelompok ya. Jadi nanti setelah di masing-masing kelompok itu diskusikan nanti siapa yang akan mempresentasikan gitu ya di saat nanti silakan didiskusikan. Oke, okay, silakan masuk ke masing-masing room. Kalau misalkan ada yang masih kurang jelas, coba ditanyakan. Ya, Pak Andri, cara masuk ke roomnya bagaimana, Pak? Uh, oh ya, sudah siap. siap. Oke, okay, sudah mulai muncul, Pak. Sudah ya? Terima kasih, Pak. Uh saya sana diri saya sendiri. Assalamualaikum Mas Faisal. Waalaikumsalam Mas Aryo. <laughs> kita diskusi nih. <laughs> Diskusinya langsung langsung sekarang kita gitu, Mas Aryo. Nah, diskusi aja sih apa-apa sih. Disuruh oh. ya, tentang tentang sistem keamanan data kita kelompok satu nah ini saya dibagi tiga orang satunya lagi akun akun saya juga oh Di dua ya iya <laughs> satunya buat itu buat ya buat absen mas ya, aman aja kan kalau satunya lewat pakai itu pakai apa nih komputer soalnya oh, kan iya, iya. dari dari Chrome kan berat tuh jadi saya pakai aplikasi Zoom yang apa ya yang desktop Gitu. apa ya perlu gitu. diajuin lagi nggak usah nggak hmm, usah nggak usah ya kita berdua aja diskusi <laughs> oke siap, siap, Pak. Ya. apa ini ya tentang sistem keamanan data kita. sistem keamanan data sistem keamanan data tentang apa itu sistem keamanan data dan manfaatnya itu sistem amanan data manfaat sistem keamanan data Lagi di jalan enggak nih? Ano, Mas Faisal. Saya baru sampai, baru tiba di rumah, baru mau oh. ngidupin laptop nih, bentar ya. Iya, enggak on our first point apa dia juga masuk sini malam oh, mbak oh, ya. yeah. nah, malam kak yeah. tadi itu dimasukin pak andri kesini yeah. zoom zoom aku macet kata oh. pak andri masuk ke room satu aja ya udah nggak apa apa eh, yeah, ternyata apa -apa. ada Aryo. ya apa apa satu kelompok lagi iya yeah. Oh, itu temanya apa Mas Haryo? Maaf. Tadi itu katanya sih sistem keamanan data ya. Keamanan data. Iya tentang apa itu sistem keamanan data, terus manfaatnya apa begitu, semacam itulah. Temanya situ. Ini enggak ada papan tulis ya di sini. Mana ya? Aduh, aduh, saya nggak nggak ngerti nih cara pakainya. Share screen, Share screen. Oh, ini ada whiteboard ya. Nah, nah hmm. kalau gini kan enak. nah oke okay, oke. Okay. Kita catat ya. lu Hai hey, sistem keamanan kata ya harus katanya suruh nulis apa itu kemudian manfaat ah, sudah nemu enggak Pak eh mau Pak Faisal Mas Faisal bentar Mas itu? saya manggilnya Pak atau atau Mas ya masa aja <laughs> Tembi di mana, Mas? Saya di Bogor, Mas Aryo. Oh, di Bogor ya. Iya. Macet ya sana ya? Lumayan. Saya. Tujuan <laughs> dari sistem keamanan data. Ke terhadap sistem lebih ke apa, praktik melindungi informasi digital ya, Mas Aryo? Ya, iya, kayaknya gitu deh. Jadi, gimana ini? Enaknya kita tulis, saya baru pertama kali ini pakai breakout room kayak gini. <tuk> sama. Kita kan bareng, bareng bareng terus ya, sama dia bareng terus. Mas Aryo ya, maksudnya. Loh, Mas Faisal kan juga selalu 02 kan? Oh iya iya kirain maksudnya kelompoknya. ya kalau kelompok Kemarin terakhir bareng sama Mbak Dia itu apa Matlab gitu? Oh iya. Pelajaran Mami, Matkul Mami. <laughs> <tuk> <tuk> banyak keamanan sistem informasi lebih ke ini mungkin ya Pak. Uh, Pak, kita apa itu sistem keamanan data ya Mas Arya ya, ya gitu aja ya lebih hmm. keamanan data atau data security adalah sebuah prosedur dengan dukungan dari regulasi dan teknologi untuk melindungi data dari perusahaan data modifikasi data serta penyebaran data baik disengaja maupun tidak banyak ya ini mas faisal di laptop ya berarti ya saya Masih di handphone mas harjo oh ya ya bapak kalau pas saya kalau saya masuk lagi ini gimana Jangan deh, nanti keluar lagi deh. Ya, gimana ya, saya enggak pernah kayak gini, ya? Enggak ini screen sharingnya enggak, enggak nampil atau gimana? enggak kelihatan ya? Iya, mas masih, loading. masih loading, oh loading terus Coba-coba ya, saya tutup Di dulu. saya udah tampil. Eh, uh, coba sih, saya ulangin dah tantang, tantang. kan, tadi keluar. Nah, iya, entar saya coba. Nah, kelihatan enggak Oh, udah, udah. Ya, oh iya berarti yang baru masuk nggak bisa ya? Iya, iya, harus diperbesar dulu ya. Apa cari di Google ada PPT mungkin tentang keamanan data? Ada nih Pak Mas Arif. ya. Coba di-share, coba di-share. Eh, aneh ya bisa nggak ya lewat situ? Nggak bisa mana ya, laptop ya? Iya, atau eh, uh, kirim linknya di Telegram aja. Gimana, atau gimana, atau keluar dulu? juga, keluar dulu. Saya minta holdingnya ke Pak ini lagi berarti ya. Iya, kalau Pak, Pak Pak Noviandrinya nya lagi ready. Kalau kalau kalau itu kalau apa link Zoom yang ada di atling terus bilangin nah. sama Pak Andri ke room berapa ke room satu kayak gitu masukin lagi minta tolong ya kalau Pak Pak Andri uh, lagi di tempat laptop, laptop. <laughs> kalau ditinggal gimana <laughs> Oh ini ada di chat eh bukan nih eh oh, tapi ada penip Mas Haryo ya Ah pen pen maksudnya gimana? Ya bisa bisa, anu nggak bisa kontribusi nggak? Saya coba deh. Coba sih kolaborasi. Oh bisa ya bisa bisa. Bisa ya. Bisa. Berarti bisa ngetik dari situ juga ya? Dari handphone ini berarti. Dari handphone iya. Saya <laughs> bisa Eh, Ren ya. Tadi, ada pesan dari Pak Andri apa ya? Nggak, oh ya? Iya nggak kebaca. Tiga poin. Waduh. Apa ya? apa itu di mana, di zoom? Iya tadi lewat. Wah lewat doang. Oh kata. itu Pak, okay. tentang masing-masing kelompoknya yang harus diambil materinya. Oh poin-poin kayak kita kan ini sistem keamanan data gitu. Nah, nah ini. Itu tuh. Waktu 30, 30 menit, menit ya, guys. ya. <laughs> Tau -tau. Tau -tau, dari Google aja kalau gitu. Yeah. <laughs> Tinggal dijelasin. Uh, tapi sudah nemu ya, Mas ya? Apalagi, lagi, lagi lagi lagi anu ini. Lagi lagi lagi on. Gimana ini, Pak? Apa apa saya yang cariin? Ya, mas Arway, coba deh. Ya. Apa namanya materinya? sistem keamanan data. Sistem apa data. itu keamanan apa apa itu sistem keamanan data kan ya? Iya. Apa itu sistem keamanan data. Kemudian di orang-orang juga bertanya itu kan ada untuk masyarakat menurut PowerPoint. Nah itu Pak Novi Andri. Malam <laughs> <Palang>, Pak. gimana-gimana. <laughs> ya lagi diskusi pak, ah, <tuk> oke, santai santai, siapa? juga, kasih pak? ada, ini nggak ada kendala? nggak ada ya? nggak ada pak, alhamdulillah. kalau nggak ada saya berpaling hati dulu ya. siapa? <tuk> Ini poin materinya pengertian sama manfaat aja, Kak. Iya, gitu aja. Jadi kita yang jelasin. Ya, mungkin 3 gitu ya. Satu orang, satu orang, satu alamat gitu ya. Iya, Aku gitu? nyari pengertian. Aku Boleh. Gitu. Tapi ano ya, yang panjang. Iya, <laughs> ini yang menurut first point. <laughs> ya, Gimana ya, Enaknya? ya? Apa saya stop share dulu ya? Gimana? mbak dia di depan laptop enggak enggak, enggak. Lap laptop apa laptop aku enggak bisa nyambung internet kayak gitu kak jadi oh, pakai kamera hanya nggak bisa open oh, <laughs> ya, salang, ya. tapi lumayan lah bisa share kan ya share screen ya <laughs> oke okay. ya udah diketik aja kali yep. ya gimana atau cari ya, ketik aja mas aryo <laughs> ya oke okay. jadi gimana itu kita tulis apa ini di sini? Kita ambil di Google-nya nggak apa-apa? Ambil di Google. Kita nah, stop share aja deh. Share screen, terus masuk. Loh. Apa kelihatan apa Oh ini ya, kelihatan ya sudah? Iya, sudah, sudah Mas nah, ya Terus kita masuk ke apa ini? Apa itu nah, sistem itu... keamanan ya? Kamanan PPT. ini. Bisa ya? Wah. Keamanan data seperti apa sih? Oke. Okay. Eh, cara nih? dulu Bukan ini ya nggak <Gang> sih ayo lagi kuliah dulu bentar. Enggak mm -mm, boleh. Ancaman bertambah karena adanya akses melalui teknologi internet atau teknologi bergerak. Keamanan nah, database tidak hanya tentang data yang ada pada database saja, tapi juga meliputi. Pak, kayaknya terlalu sulit ya ini ya, bukan ini ya? Iya yang lain aja deh. Ya? yang lain aja Mas Aryo. Nah itu Mas Aryo, apa itu yang apa itu yang dimaksud keamanan data? Mana ini? Ini dah. Nah, nah ini. ya itu coba. Menurut posko poin. Hmm, dibuka ini berarti? Itu udah aku tulis. Aku tulis. Ya. Oke. Okay. Apa itu data? Oh, kayaknya ya bener ini nih. Keamanan data ya, data security sama aja. ya Iya. Hmm. Yeah. Oh iya, bener ini. Apa itu data? Oh iya, sistem keamanan data. Boleh-boleh boleh ini ya. Jadi PPT ya? Berarti kita. Benar ya? PPT ya. kita ke ya. Apa ah. apa cuma kita menjabarkan by Ya udah kita bikin aja deh. Aja. Apa ya cara bikin template apa ya template ya? Ada template ya? Kalau bisa sih kalau ada itunya sih. Ada PPT jadi ya. Gak ada ya. PPT sebentar Kalau ngajar memang kayak gini ya kak. Nggak tahu belum pernah saya. <laughs> Tapi seru juga sih sebenarnya kalau niat nah, bener -bener. Jadi apa yang dicari tuh langsung masuk kotak? <laughs> kalau <Sana>. cuma dipaksa. <laughs> kan kalau cuma dengerin kan ya bisa sambilan kerjaan yang lain jadi nggak masuk otak gitu sambil tidur misalnya. Mm. <laughs> oh, bukan bukan bukan ya ini bagus ini cuman harus bikin ppt ya nggak bisa bikin ppt ah. sebentar saya file-nya di hard disk saya bentar pak sorry oh what Aduh. Saya ada purpoin ini sih. Mas Faisal ada ya? Masuk grup Telegram kan ya? Saya masuk Mas Aryo. Oh ya Masuk ya. ya kalau di laptopnya nyala nggak itu Telegramnya? Oh, sebenarnya betul-betul. Nah, ya. Bisa, bisa, bisa. Sudah saya. Kalau kirim Telegram aja nanti saya. Ambil. Oke, oke. Ada sih di laptop saya udah Instagram nih. Saya cari powerpoint dulu ya. Oh iya. Ya, apa itu data untuk mengupas lebih dalam. Bedding. 30 menit guys kurang berapa menit ini caranya bagaimana 30 menit dong cepet banget tuh template ya atau ini coba screen share ini cara gimana? Ah mana ya maksudnya ya template template template apa ya? Oh. Oh. oh jangan aku lagi nak nulis nanti jangan yuk nih Yuk Yo yo yo yo sudah, sudah ada mas itu telegram Kat mana belum saya baru sih. itu mas Saryo udah dapat poinnya nggak dapat sih Ini kan mau bikin aja dapet, <laughs> deh, <laughs> belum dapat sih aslinya. Iyo, Mas Arya ya? template dari office, <coughs> sorry dari office aja sih. Yuk. Sistem keamanan data, eh, eh, yuk, yuk, Yuk, data Ini ya. Aduh. sistem keamanan data. setengah jam semangat semangat ini jenis-jenis keamanan data boleh ya itu ya. pengertiannya <kutuh> mm, ada, ya? ada ada ada ada ada ya gimana gimana jadi saya tulis apa di sini nih. Apa itu? santai santai santai ah. santai kan santai ah. Dia ambik. Oi dek. Data, keselamatan itu ya, pakar. Ia ambik dah. Ia ambik dah. Ia ambik dah. dah. Ia ambik dah. Ia ambik dah. Ia ambik dah. Ia ไป to data data berapa bla bla bla aduh aduh apa apa jadinya aduh aduh aduh aduh abang ini gimana ya yang jenis-jenis keamanan data ah, gimana ini nggak bisa kirim chatting ya di sini oh bisa ini men ini buka ini di HP ya Mbak di ya nggak ya di HP anu oh, gimana cara oh ini ah itu Hmm, uh, uh, uh, ya. Entar, wait, wait. Aduh, aduh, aduh. Screen satu, screen dua, dua, dua. Screen 1, screen 2. Oke. Okay. Ya, yang ini nih. Tadi lihat ini ya, Mas ya? Mas Faisal. Iya. Atau, yeah. atau sudah mengerjakan PPT sekarang? belum ketemu ini Mas Arya. Template-nya template enggak sesuai cuman. Oh. Ya, ya. Ah, ini Mbak dia ngirim apa ini? Ah, jenis keamanan data. Apa itu data security ini oh, boleh juga nih. Ya. Jadi enkripsi ya. Enkripsi itu apa di copy paste data semua ya. adik jangan di mati kayak nyamuk ayolah rawang kocoknya jelaskan terus nyabang dulu abang rawangnya adik kencing nih bang men men oh kamen rawangnya adik kencing siapa lagi adik kencing di itu ya ya kayak gini aja <tuh>, aku lombok berapa mas Arya? Lombok satu? Aman. <tuh> manfaat udah ada kak? Oh manfaat belum ya? ini tiket tiket aja dulu. Oke manfaatnya di mana ya manfaat? Ini coba link ini. Oke. Oke. Tapi agak ke bawah ya kak bukan di atas oh. agak ke bawah manfaat Duh, bukan ini manfaat database oh bawah lagi ya mm -mm. agak ke bawah ini bukan Bawa lagi ah sudah iklan nah, bukan bukan fungsi dan manfaat dari nah, database itu itu, itu. Oh database lah. Bukan bukan. Oh hmm. ada ini nih Mas Arun nih ya. manfaat ya? Ya. Mm -mm. Saya share di tele aja ya Mas. Ya nggak apa apa nggak oh, iya. apa apa saya lagi on. pilih coba link ini kak ya, Pak. mana oh, ada. mungkin ada yang bisa diambil ah, mas faisal sudah masuk Bentar ya. ah ya ini yang tadi ini Bentar. yes tapi ini kan tulisan semua ya ini tinggal kita ambil poinnya ya Wah, oh itu sama itu. yang tadi Ya, ya, ya, yang pertama tadi kita lihat. Tapi ini memang iya sih pengertiannya sih. Ini kan pengertian data. Ya, untuk mengupas lebih dalam. tentang objek data sangat penting. Data adalah beberapa karakter menurut computer hope. Nah, ini ya kalian. Data dari informasi. Ah, dah copy paste aja deh. Mana ya kok gini banget ya ini template nah, nah. dari sumber di atas disimpulkan data adalah okay. Nah, nah, nah. pengertian keamanan data menurut force point ya. jadi masukin kak masukin oh. Oh, oh. <laughs> copy paste aja dah. Ya, ya, ya, ya. mungkin Apa itu gini ya data adalah kekecilan enggak kok kurang besar iya kurang besar kayak Aryo kurang besar ya. ya itu apa yang nah itu digabungin aja sama yang agak atas ini gabungin enggak mm -mm. kepanjangan gini gini <tuk> data adalah beberapa karakter yang dikumpulkan tujuannya. Data adalah informasi yang sudah mengalami perubahan bentuk Menurut Wikipedia, data adalah memiliki nilai baik segi kuantitatif maupun kualitatif. Itu menurut target itu belum di bold kak. mana mana. Oh, itu iya. yang menurut. Oh iya, kok. Cuman dua ya kembali. tiga <laughs> sumber di atas bisa disimpulkan bahwa data adalah subjek. Kasih miring gini nggak? Ya. Nah, oke. Bila. Bila. Ya ya. Iya <laughs> ya ampun susah amat sih apa ke eh. apa itu sistem pengamanan berarti gambar lu kok gak bisa ojek ah. terus ya pengerti ini data ya berikutnya ya berarti ya keamanan ini uh, nice. yang okay. first point belum di belum belum <laughs> mana tadi ah ini ya apa itu data security masuk aja ya. itu data security. Apa di Indonesia ini, ya? Apa itu? Ya Indonesia aja. Sis. malam data. Apa itu data security menurut Forcepoint? keamanan data atau data security? Apa itu data security? Dia apa saja? Oke, okay. hmm. ya. mantap-mantap. <laughs> <Sejujurnya. laughs> Selain itu teknologi dia juga memiliki pendapat yang sama dengan force point. Intinya data security merupakan perlindungan. Hmm. Merupakan perlindungan terhadap data digital. Nah, gini deh. Oke. Okay. Ini terus. ya, Berikutnya lanjut ya, jenis-jenis hmm, visi-misi, eh bukan, singkatnya, security merupakan tindakan, ini ya, saya, saya ya, ya, pengertian, manfaat ya, manfaat ya, manfaat, manfaat, nah, ini ya. Lima menit enam menit lagi. Ah, beres. enam ini aja kak. Kenapa data security itu penting? Nah, untuk itu penting? Nah enam puluh enam ribu kenapa keamanan penting. puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh Oke oke enam ratus Jenis-jenis dulu, atau manfaat dulu sih? Perlu ya, jenis-jenisnya tadi ya, ini ya? Iya, yang bawah ini ya? Oh iya, boleh-boleh ini. Kas di sini aja, mm. nah gini ya. Mm -mm. Baru manfaat, udah tuh, udah selesai. Oke, okay. mencegah potensi kerugian material, Mama minta yep. pulsa. Oke. Okay nomor 2 mana nomor 2 berarti mengurangi mengurangi resiko penyalahgunaan data informasi. Nah, terus satu lagi satu lagi, Jadi... perkecil peluang tindakan kriminal. oke, okay. yes sudah gini aja ya, selesai sih. tinggal dijabarin aja, Benar gak? kesimpulan nggak ada, bikin sendiri. Uh, ya kan kelompok lain Nanti kita kan kelompok pertama hmm. Mana ya? Bagaimana menurut Anda? Udah sih nah, Ini kan udah panjang <laughs> Kita bisa satu jam sendiri <laughs> iya. uh, ya. Ini nggak usah ya Hapus ya Itu buat nya bagus uh, Udah ada atas ya? ya ini aja sih. Nah itu udah ada tuh Yes Udah ya manfaat pengertian, pengertian juga ya. Eh iya, ayo kita ya, gini aja ya. Nom satu. Enggak ada nama kita itu kak. Apa? Nama? Nama-nama kita. Oh kasih ya, ya udah, kaya, ya apa -apa. <tik> Takut nggak kacatut ya, media ya? <tik> <tik> udah ngebut banget nih. <tik> uh, gimana ya cara ngasih ya? Tulisannya. room satu di bawahnya mungkin ya di bawah room satu mungkin mas aryo nama-namanya kayak nah, gini oh textbook ya nggak maksudnya caranya ini maksudnya gini. Oh. Ya? langsung aja mas aryo enter di room 1 oh, iya. ya. oh iya saya ya oh iya sih bisa sih enter langsung okay. ke bawah nama misal aryo pertama oke dah. aku kan Haryo itu terakhir aja nggak apa-apa nah. Terus, Mas Muhammad Faisal, uh. Siap. Muhammad Faisal, terus dia Ayu, uh. dia Ayu Karima, mm -mm. M. Karima, Karima, pakai H, enggak, Inilah. enggak pakai H, Oh, enggak pakai, ya. enggak, oke, okay. hey. nah, Itu gila -gila berapa? Selesai deh. Tinggal oke, enggak, oke, enggak, oke, enggak, oke, enggak, tinggal kita mengemasnya ya, <laughs> pengembangan itu kemajuan okay. slide, ayo slide okay. dari slide kedua siapa? Jadi ini kan pengertiannya uh -huh. pengertian siapa nih? Ya, ya, ini satu orang lah. Uh -huh. Pengertian sama sistem ini, ya? Dua. Ya dua, satunya ini panjang satu orang. <laughs> nah ini juga satu orang aja tapi harus bisa nyabar ini, gimana? Itu Mas Waryal ah, Mas aja lah. Mas Waryal moderator. Mas Waryal ya. Ini. Tiga hal kenapa keamanan itu penting ini. Boleh, boleh Mas Waryal. Okay. Saya ini aja ya. Dua ini ya. Yang pendek-pendek sih enak. <laughs> Saya tinggal baca kalau ini. <laughs> aku, aku berarti moderator sama poin keempat. Ya, slide keempat. Kan? Ya. Oke okay, boleh, boleh deh boleh boleh ya jadi save aja ya deal ya si test oke okay, udah save kasih transisi ah ya, <laughs> boleh boleh masih ada sisa beberapa menit manfaatkan wahahaha <tuh> pas ah, sama aja kayak gini tuh ah, gimana sih efek gimana No, no, I know, I know. Okay, Kasih apa ini? Kasih untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nah, ya, sini. Oke, perkenalkan nama saya Dia Ayu Karimah. Terus dilanjutin Mas Haryo baru ya. itu Kak Faisal. Oke? Okay? Oke. Okay, okay. <laughs> ini siapa nih yang jenis keamanan nih, aku tadi. Oh ya oke, oke, oke. Oke, Kasih ya oke. Oke, Dek-dekan Bunda. Masih tahun berapa ya? Insert, insert shape, eh bukan, icon karena security. Ayo. Bukan, enggak, oh, ada gambar? Itu nah, yang jenis-jenis layar putih itu nggak bisa dihapus apa kak? Ah, iya iya, gimana ya caranya dikasih background gitu? Aduh, gimana? Ayo. Sama ini kemarin ya? Nggak tahu caranya gue? kok bisa putih-putih ya? sendiri? ini dia hmm. aduh, hilang semua. Aduh, tambah kacau. Iya. Jadi, deh. Gitu Yaudah, ya udah, gak warna tulisan jenis-jenis keamanan data aja. Ya, gak Itu jadi jadi hidup ya. yep, yep. nah. gak ya? eh, bisa hidup gak bisa hidup gak bisa hidup gak bisa hidup gak bisa hidup gak bisa hidup gak bisa bisa hilang garis bisa Udah gak bisa hidup gak aduh besar banget ya mana ya besar dah ya besar ya dah terus si gambar enggak nih gambar apa ya musik Bisa on security security kari nah, ini aja deh kari kunci. mana kari tei, kari Naja. Sip. Okay. <laughs> ini presentasi umum, oh, Bu Santai, santai. Oke, okay, apa itu keamanan data? Ada juga ya. Berarti <laughs> dia aja. Apa ini saya yang tinggal dipresentasikan saja ini kuliah sampai jam berapa ya jam 9 ya harusnya mau wow. uh, tapi anu ya bentar lagi ya apa balik aja nih langsung sudah selesai Pak gitu sasa, sasa. <laughs> arogan <laughs> oh my eh, Mana lagi ya? Mana ya? C. Oh Udah subscribe. Hmm, hmm, hmm. Jadi data yang beberapa karakter itu. Yang data itu salah, <tuk> oh, satu ya oh, yang cuma oh, ya. Oke. Nah, coba. Stop dulu. Silakan berlatih, Mbak. <laughs> boleh, boleh. Itu Kak Fah, pa Kak Paisa gimana? <laughs> Saya şey lagi nyiapin penjabarannya. Tadi itu kan cuma sedikit tapi harus dijelasin. Saya lagi saya lagi buat not buat penjabaran ini. Atau Mas Hari mau menjabarkan? Enggak, saya belum pernah baca. Hangat nih diskusinya ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ada ditanyain tuh di grup utama, ini pada hangat diskusi ini. E, gitu. <laughs> <gabu> siap, pak. Gimana, masih lama kah? Ya, sudah, sudah jadi sih pak. Oh, sudah, oke. Okay. Saya ke room yang lain dulu ya. Kalau udah selesai, balik langsung ke, siap, ke main room aja ya. Okay, siap. Oke, siap. Berarti keluar dari room ini? Ya. Apakah sudah cukup ini? Sudah, sudah. Sudah. sudah ya? Nah. Kan baru pertemuan pertama juga. Oke. <laughs> Oke. Okay. Okay. Berarti harus berlatih itu ya. Cara membuat PowerPoint secara cepat. <laughs> <Yo>, Benar banget. <laughs> Kayaknya gitu deh, okay. ini enak pakai laptop. Kalau pakai HP mah, waduh, oh wow, jempol <laughs> bisa jam dua belas malam kita. Ayo apa kita ya? ke main, um. ya? gimana caranya nih? Live room ini ya, mm -mm. Hmm. kita live dulu atau Gimana live ya? Yap, gimana oh, live? Mm -mm. Aduh, jadi sana, ya? oh ya live ya. Okay. Kemudian kita masuk lagi, join ke, yeah, ke utama. Oke, okay, udah pada kembali ya. Masih ada yang di room, di break room? Kayaknya sudah kembali, Pak. Ah, kembali ya. Oke, kalau gitu saya matikan dulu break room. Oke. Oke, kita langsung mulai saja ya. Di kelompok satu dulu kali. Atau kelompok yang duluan? Tadi kelompok dua kayaknya duluan. udah nungguin katanya gitu kan. Boleh, Pak. Boleh kita duluan, Pak. ya Jadi biar Boleh. kita pemecah suasana, Pak. Siapa tahu banyak koreksi dari Mas Rayan, Mas Haryo, gitu. <laughs> Mas Sikman ready? Ready, Pak. <laughs> Oke, okay, saya share screen ya. Silakan, Mas. Iya, nih, kawan-kawan, nih, sedikit temuan dari kita. Oh. Definisi informasi, menurut Kelly, informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Definisi tersebut merupakan definisi informasi dalam pemakaian sistem informasi. Tinjauan sistem keamanan, menurut Whitman dan Matt Thord. 2011. Pertama itu physical security, kedua personal security, yang ketiga operation security, yang keempat communication security, dan yang kelima network security. Aspek keamanan informasi, similar equipment and motor 2011, pertama itu privasi, kedua identification, authentication, authorization dan accountability. Ini, Ini dari telegram. Kepala ya, sistem lms dari ambil dari Sumarno sama Eko 9. Nah, lanjut nah ini eh, alasan dibutuhkan keamanan sistem informasi menurut survei pada gambar sini survei pada gambar dua, dua menunjukkan bahwa 60 persen organisasi mengalami serangan atau kerusakan data karena kelemahan dalam sistem keamanan Kegagalan sistem keamanan lebih banyak disebabkan oleh faktor internal dibandingkan dengan faktor eksternal. Faktor internal ini diantaranya kesalahan dalam pengoperasian sistem yaitu 40% dan diskontinuitas power supply yaitu 32%. Mungkin eh, kayak eh, mati listrik kayak gitu-gitu ya. Uh, oleh karena itu, alasan dibutuhkan keamanan informasi. Keamanan informasi yang masih banyak ditemukan adalah mengenai SDM, proses dan teknologi itu sendiri. Setiap tahun jumlah pelanggaran terhadap keamanan informasi akan semakin meningkat karena diikuti juga mengenai perkembangan teknologi yang semakin maju. Untuk itulah maka haruslah ada mengenai suatu pengontrolan keamanan informasi. nah dari uh, yang tadi uh, jadi kita uh, harus melakukan audit untuk apa untuk melakukan apa untuk memastikan keamanan sistem informasi yang itu yang pertama kita melakukan planning yang terus kita file word and documentation Terus isu discovery and validation Selanjutnya solution development Lalu report drawing and issuance Yang terakhir yaitu isu tracking Ini gambaran proses audit menurut Davis dan kawan-kawan 2019 halaman 3 Oke okay. Pak. Pak dari kita yang kita okay. dapatkan baik Terima kasih teman-teman yang lain ada pertanyaan untuk kelompok dua uh, tadi slide terakhir bisa di-share lagi Mas Hikmat. Jadi, planning fieldwork dan documentation di issues di cover itu penemuan masalah, ya. Berarti, ya, kalau repot trailing itu apa itu, Mas? Bisa dijabarkan, Mas. Repot trailing dan issuance, dan ya, itu saya kurang paham. Gitu, saya juga belum paham, nih, Pak. Mungkin Mas Faria, nih, atau... Rayan, hmm. ucapinya aja, saya susah nih. Isuannya yeah. mungkin itu maksudnya drilling, ya. Drilling, drilling isu, mungkin ya, Pak. Mas Tarian, kalau, mas kalau di, di Indonesia kan itu apa kira-kira? Report drilling di... Apa sih itu? Uh, trailing itu ini maksudnya penerbitan. Kan isu itu penerbitan. Isu itu penerbitan trailingnya gitu, Mas. Jadi kayak... Uh, tadi kan ditemukan gitu ya. Jadi dari langkah kan berdasarkan audit itu kan kita punya perencanaan dulu. Habis itu dokumentasinya kita lihat. Terus kita isunya itu apa aja. Terus kita validasi. nggak ini gitu kan ya? Terus solusi apa aja yang ditemuin di, di kita yang bisa mendeplok gitu Terus bikin report trailingnya kita diterbitkan. Oh jadi nanti solusi A, BC-nya itu di report. Terus nanti isunya baru di tracking. Bener nggak yang ini kayak gitu? Kurang lebihnya kayak gitu sih, Mas Aryo Oh siap-siap. Mm -hmm. ya, terima kasih penjelasannya sangat membantu. Terima kasih. Baik. Gimana? Ada lagi? Kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Kelompok satu, Pak. Oke. Ya. Oke. Ya. Terima kasih kelompok dua ya. Sudah memaparkan itunya. Oke, lanjut ke kelompok satu. Ya. Mohon izin share screen, Pak. Oke, silakan. Pusy. Nah, ya. Masuk ya? Eh, sorry sorry dari awal. Ya. ya, gantian boleh pak ya, presentasi. Mbak Tia, silakan dari awal. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok room 1 Di sini kami akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan nama saya Diah ya saya Haryo, saya Muhammad Paisal. kita akan mempresentasikan tentang pengertian sistem keamanan data ya. Jadi di sini menurut Computer Hope, data sendiri itu adalah karakter yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu ya. Jadi menurut tech target data itu adalah informasi yang sudah mengalami perubahan bentuk supaya lebih efisien ketika dipindah atau diproses lebih lanjut ya. Jadi data itu adalah subjek yang memiliki nilai baik dari kuantitatif maupun kualitatif ya. Jadi dari tiga sumber pengertian di atas itu kita bisa simpulkan bahwa data itu adalah subjek yang terdiri dari satu karakter atau lebih yang memiliki nilai kuantitatif atau kualitatif. Sehingga bisa dipindah atau bahkan bisa diproses lebih lanjut. Oke, kalau begitu, apa itu sistem keamanan data? Kalau menurut Force Point, keamanan data atau data security itu adalah sebuah prosedur, ya, dengan dukungan dari regulasi dan teknologi untuk melindungi data dari perusakan, dari modifikasi, serta penyebaran data, baik yang secara disengaja maupun tidak. Selain itu, Teknopedia memiliki pendapat yang kurang lebih sama ya dengan force point tentang data security. Jadi intinya data security itu merupakan perlindungan terhadap data digital yang bersifat private. Jadi untuk mencegah akses yang tidak diinginkan terhadap komputer, database, maupun website. Baik, berikutnya tentang jenis keamanan data, Mbak Tiah jenis-jenis keamanan data. Keamanan data atau data security sangat penting. Dengan adanya keamanan data dapat mencegah potensi kerugian material, mengurangi risiko penyala penyalahgunaan data atau informasi dan memperkecil peluang tindakan kriminal. Berikut beberapa jenis keamanan data yaitu yang pertama ada enkripsi adalah sebuah proses yang melakukan perubahan sebuah kode dari yang bisa dimengerti menjadi sebuah kode yang tidak bisa dimengerti atau tidak terbaca. Enkripsi juga dapat diartikan sebagai kode atau cipher. Yang kedua ada firewall adalah suatu keamanan yang bersifat seperti sebuah filter yang bertujuan untuk menjaga, menjaga atau prevent agar akses atau ke dalam maupun keluar dari orang yang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Yang ketiga ada secure socket layer, adalah suatu bentuk penyandian data sehingga informasi rahasia seperti nomor kartu kredit atau kontrol autentikas autentikasinya tidak dapat dibaca atau diakses oleh pihak lain, selain pemiliknya, dan server atau pemilik servis. Poin keempat, kriptografi hmm. adalah seni menyad, menyandikan data. Menyandikan tidak harus berarti menyembunyikan meskipun kebanyakan algoritma yang dikembangkan di, di dunia kriptografi berhubungan dengan menyembunyikan data. Yang terakhir, pretty good. PIPC adalah salah satu algoritma keamanan komunikasi data melalui internet untuk komunikasi harian semacam semacam elektronik mail. PGP merupakan gabungan antara sistem pembiatan diges, enkripsi simetris, dan asimetris. Oke, baik. Berikutnya adalah manfaatnya ya, kenapa data security itu penting. Mas Faisal. Baik, terima kasih Mas Haryo. saya lanjutkan. Di sini ada tiga hal tantangan kenapa keamanan data atau data security itu penting. Yang pertama itu mencegah potensi kerugian material. Sebagai contoh seperti penipuan pulsa, kartu kredit, atau menginstal aplikasi yang berbahaya dan penipuan data lainnya. Dan yang kedua mengurangi resiko penyalahgunaan data informasi. Sebagai contoh pencurian data seperti media sosial, email dan keamanan lainnya. Nomor tiga memperkecil peluang tindakan kriminal. Sebagai contoh jika seseorang yang memiliki niat jahat mengetahui lokasi tempat tinggal, rutinitas calon korban hingga nomor ponsel atau calon korban mungkin akan sangat mudah bagi pelaku untuk bertindak kriminal. Dan apabila data informasi Data itu bocor, berpindah tangan atau bahkan hilang, dampaknya sangat berbahaya. Demikian presentasi dari kelompok satu. Mas Aryo, kembali lagi, Mas Arya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mas Faisal. Ya, demikian presentasi dari kami. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Yuk, silakan ditanggapi, teman-teman. Mas Haryo, Mas tadi kebetulan hampir mirip ya dengan kelompok dua. Jadi bedanya itu informasi kelompok dua, kalau kelompok satu kan data gitu ya. Nah, hmm. uh, beda ya Mas data sama informasi? Kalau menurut Mas Haryo dan teman-teman. Nah, Kalau menurut pengetahuan saya itu uh, data itu belum tentu sebuah informasi Mas. Jadi... Data itu kalau misalnya dia itu tidak, tidak maksudnya tidak diolah untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat itu tidak bukan merupakan informasi jadi hanya sekedar data. Jadi menurut saya sih seperti itu, Mas Fahrial. Jadi oh, kalau jadi bisa dikatakan di, di mentah gitu Mas ya. Yeah, data masih, itu mentah, istilahnya seperti itu. Masih ter, masih tersedia, tapi kalau informasi nanti dipilah informasinya apa gitu ya. Oke okay, iya. siap, terima Mas Haryo. Makasih Mas Varyal. Eh, ada yang menambahkan? Oke, oke cukup baik ya kelompok satu gitu. Ya. Tadi ada enkripsi ya saya lihat ya. Contoh enkripsi kira-kira apa, tuh? Lombok satu. Enkripsi itu contohnya itu, pak, uh, seperti password ya, pak ya? Ya, benar password. Kenapa contohnya dua password? Pernah lihat password nggak ini apa uh, yang udah dienkripsi? Uh, kalau kalau secara teknis belum Pak tapi istilahnya kan kalau kita masukkan password tidak kelihatan Pak seperti apa itu. <laughs> Oke, okay, baik mungkin sedikit saya tambahkan ya. Memang uh, contohnya memang password gitu ya. Itu data yang dienkripsi sehingga data tersebut sulit untuk dilacak gitu, di hacker agak sulit gitu. Nah, untuk enkripsi itu sendiri itu berada di backend end biasanya gitu. Katakanlah sebuah password itu kita masukkan kan tidak terlihat saat kita input itu yang dimaksud sama Mas Aryo, ya. Nah, sebenarnya kan enkripsi itu berada di uh, source code-nya, gitu. Bisa berada, berada di database-nya juga. Gitu. Nah, ketika data kita input, itu bisa jadi kalau kita, kita ketik A, gitu ya. Itu mungkin bisa menjadi tanda tanya, gitu. Tanda seru, ataupun simbol-simbol yang lain, sehingga angka ataupun huruf yang kita ketik itu itu akan sulit dilacak kayak gitu. Itu bentuk dari uh, enkripsi itu Mas. Gitu. Kalau misalkan kita ketik di kata sandi, misalkan kita ketik 1 sampai 6 gitu ya. Yang kita terlihat kan cuma 1 sampai 6 tapi bintang bintang bintangan ya. Itu Tapi di, di belakangnya itu uh, apa namanya? Ada uh, bagian yang mengubah 1 sampai 6 tadi menjadi sebuah simbol yang sulit untuk dilacak. Gitu. Itu sih tambahan dari saya. Dan tadi juga untuk apa, uh, informasi itu benar ya, uh, kumpulan data gitu ya. Oke, okay, terima kasih kelompok dua. Uh, bag bagus sekali oh, untuk presentasinya. Bagian kelompoknya juga bagus. Kelompok selanjutnya, mau empat atau tiga? Assalamualaikum, Pak Novi. Waalaikumsalam. Uh, mohon izin teman-teman, Pak Novi. Uh, saya mewakili kelompok tiga hasil diskusi dengan Pak Master Mario ya. Jadi mohon izin dan mohon maaf tidak bisa share screen Pak karena hasil diskusi kami tertulis di kertas ya Pak ya. Jadi saya sampaikan secara verbal aja. Mudah-mudahan bisa mereka. di ini bisa di uh, apa bisa dipahami uh, oleh teman-teman. Baik Pak. Panovi, uh, dari hasil diskusi kami uh, di kelompok tiga yaitu menjelaskan pengertian sistem dan sistem keamanan dari uh, topik tersebut kita jabarkan menjadi dua hal yaitu uh, pengertian sistem itu sendiri dan uh, dan keamanan ya dan sistem keamanan. Jadi uh, dari apa dari uh, Sistem itu sendiri pengertiannya yaitu sebuah tatanan atau keterpaduan yang terdiri dari uh, sejumlah komponen fungsional gitu Pak yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Uh, kemudian dari sisi uh, keamanan uh, sistem yaitu uh, bagaimana kita mencegah mencegah suatu uh, Bahaya atau kejahatan, atau penyalahgunaan uh, dari uh, informasi, gitu. Jadi, uh, secara uh, garis besarnya, bahwa pengertian keamanan sistem uh, dalam hari ini, informasi itu adalah sebuah tatanan yang terpadu untuk mengamankan data dan informasi yang bertujuan untuk mencegah kejahatan, penyalahgunaan yang berhubungan dengan data dan informasi itu sendiri. Jadi, uh, Hal ini sangat penting karena, uh, untuk uh, saat ini, banyak kejadian. Uh, misalkan, bocornya data uh, pengguna Tokopedia, misalkan, atau bocornya NIK di Peduli Lindungi, atau vaksinasi. Jadi, secara data pribadi, data perusahaan, dan data negara, memang uh, diperlukan suatu sistem untuk uh, apa? mencegah hal-hal uh, tersebut itu jadi risiko-risiko yang uh, berkaitan dengan penyalahgunaan, baik data maupun informasi bisa di, dihindari gitu seperti itu uh, sehingga uh, bukan hanya apa bukan hanya secara pribadi uh, secara organisasi dan secara uh, skupnya negara itu harus harus memiliki sistem keamanan mungkin itu aja Pak Novi mohon maaf nih hanya menjelaskan secara Berbahagia, barangkali ada masukan atau pertanyaan dari teman-teman, dipersilahkan Pak. Yuk teman-teman. Nah, coba saya yang tanya gitu ya. Untuk yang tadi kan berdasarkan ya, informasi gitu ya. Iya Pak. Nah sekarang berdasarkan sistem nah, coba saya komper nih dua-duanya nih yeah. antara informasi dengan sistem dan tinjauannya dengan keamanan data Nah itu gimana tuh pasti yang jauh kelompok dua sama kelompok 3 gimana bedanya di mana izin Pak kalau menurut saya kalau keamanan sistem itu adalah uh, satu uh, apa? Uh, apa? keterpaduan dari komponen-komponen fungsional ya Pak ya. Jadi uh, keamanan sistem itu keamanan untuk uh, secara ininya Pak, secara integrasinya gitu Pak. Nah, kalau kalau keamanan tadi apa? data ya? informasi. Oh, informasi. Kalau keamanan informasi adalah uh, apa keamanan dari uh, objek dari yang kita uh, amankan di sistem itu sendiri mungkin pandangan saya seperti itu pak. Oke okay. lembaga dua mungkin menanggapi. Oke okay, pak saya coba pak ya kalau okay. sistem itu lebih lebih ke pengaturannya, sih lebih kayak memanage di internalnya sih pak jadi sistem itu bagaimana hmm. di manage biar uh, Infrastrukturnya gimana, terus disimpan di mana, mentannya gimana, itu lebih ke sistem keamanannya gitu, pak. keamanan sistem gitu. Nah, tapi kalau keamanan informasi itu nanti uh, mengatur atau uh, memastikan bahwa siapa saja yang boleh mengakses, terus berapa banyak, terus uh, otorasi, uh, privasinya tadi gitu, integrasinya apa gitu, pak. yang disebutkan di materi tadi itu batasan-batasan. Jadi kayak internal eksternal uh, lah kayak gitu, Pak. bukan oh, begitu pak? Okay, okay. Bener-bener, jadi nanti bisa dijadikan sebuah pertanyaan, gitu kan? Dan uh, bener nggak di cross-check, gitu, jawabannya bener atau tidak, gitu kan? Jadi, masukkan di LMS nanti. Itu akan menjadi bahan uh, tugas: satu, tugas 2 UTS sama UAS. Kita setiap kali pertemuan, kita kayak gitu ya, diskusi. Oke, kita lanjut di kelompok terakhir, kelompok keempat. Ya baik siapa mohon izin presentasi, uh, sharing, share screen ya Pak ya. Yeah. <tuh> baik Pak, uh, sudah terlihat ya teman-teman ya. ya, tadinya yeah. saya mau tulis room Pak, cuma enggak enak karena cuma berdua sama Mbak Arin, jadi saya ganti kelompok aja kelompok empat ya Pak. <laughs> nah, jadi uh, kami mendapatkan tema uh, keamanan dari tinjuan sistem Pak, jadi ini kami mohon izin share beberapa slide saja sedikit pemahaman kami nanti bagi-bagi dengan Mbak Arin ya yang masih sedang di kantor juga. Jadi kami mulai dengan eh, definisi IT security, Pak. Jadi ini kami ambil dari Cisco, Pak ya. Cisco seperti kita, kita toy bersama ini salah satu provider ya atau vendor eh, penyedia komponen-komponen perangkat IT security ya di dunia yang saya rasa semua teman-teman di -teman sini juga tahu. Jadi menurut Cisco yang dimaksud dengan IT security itu adalah seperangkat strategi keamanan cyber ya untuk mencegah akses yang tidak sah ke aset organisasi seperti komputer, jaringan dan data. Tujuannya dalam rangka menjaga integritas atau kualitas ya dan kerahasiaan informasi sensitif serta memblokir akses peretas. dalam hal ini hacker. Nah lalu yang menarik eh, sebenarnya tadi sudah dibahas. Banyak kelompok juga teman-teman, jadi sebenarnya ada perbedaan fokus antara IT security dan information security. Nah, mirip, tapi sebenarnya fokusnya beda. Keamanan informasi itu mengacu pada proses dan alat yang dirancang untuk melindungi data atau informasi bisnis yang sensitif dari serangan. Nah, sedangkan kalau bicara keamanan TI atau IT security, itu fokusnya pada... Pengamanan data digitalnya melalui keamanan jaringan komputer ya. Dalam hal ini pemahaman kami mungkin dari sisi infrastrukturnya ya atau fisikonya. Nah, jadi itu yang membedakan IT security dan information security. Nah untuk menutup ini silakan Mbak Arin ini ada kesimpulan ya dari tema ini. Mbak Arin masih join atau sudah ketiduran Mbak? Halo Mbak. Mbak Arin. belum? Mbak Rin, tadi ada di kantor nih, Pak. <laughs> tes, tes, Mbak Rin lagi ke belakang. Mungkin, Pak, oke, oke. Saya lanjutkan saja, Pak Andri, atau ya. bagaimana, Pak? Ya, Mas, maaf tadi, ah, Mas, okay. silakan Mbak ditunggu teman-teman ini monggo Mbak kesimpulan enggak ada dek tadi ya. <laughs> kesimpulannya dari keamanan keamanan dari tinjauan sistem ini sendiri yang pertama keamanan sistem informasi adalah untuk mencegah ancaman terhadap sistem serta mendeteksi kerusakan yang terjadi pada sistem. Kemudian terdapat tiga komponen atau prinsip terkait keamanan sistem informasi yang disingkat dengan CIA yaitu confidentiality atau kerahasiaan di mana aspek ini menjamin kerahasiaan informasi atau data dan memastikan informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Kemudian ada integrity dapat dipercetak valid. Ini juga menjamin data tidak dapat dirubah tanpa ada izin pihak yang berwenang. Menjaga keunggapan informasi dan menjaga dari kerusakan atau ancaman lain yang bisa menyebabkan perubahan pada informasi yang berdata asli. Kemudian yang terakhir, availability atau persediaan data atas sistem bagi pengguna yang sah, di mana aspek ini menjamin bahwa data-data ini akan tersedia pada saat dibutuhkan dan menjamin user dapat mengakses informasi tanpa adanya gangguan. Mungkin semuanya dari kami itu atau ada tambahan lagi dari rekan-rekan yang lain, Mas Ryan atau Pak Hendri mungkin. Ya silakan ditanggapi. Udah ingin menanggapi? Kayaknya ini beneran conclusion-nya Pak, gitu, Pak. Conclusion dari kolam 1, 2, 3, 4, conclusion-nya di sini kayaknya Pak. Pak Ryan sama Mbak Arin. Ya sebenarnya apa? Uh, dia lebih ke, ini sih, ke informasinya. Udah disampaikan juga sih. Ke, apa namanya kelompok dua masuk ke sini juga sebenarnya gitu kan. tapi kan mereka lebih fokuskan ke IT security-nya gitu berdasarkan yang apa namanya tadi tugas didapatkan oke okay, cukup bagus kelompok empat nah tadi kan ada yang nanya tuh record gitu kan nah, ini caranya nih gitu. oke okay, terima kasih kelompok empat Sip. nah selamat tadi selamat saya selamat. udah sampaikan ke apa namanya ke Mas Varial gitu ya untuk eh, apa namanya perkuliahan kita eh, ke depan ini kan kita masuk bulan puasa nih kan ya eh, agak sulit juga nih jam- jam segini gitu kan kita mau terawih gitu kan eh, baiknya gimana nih teman-teman ada saran nggak kalau yang yang daerah apa namanya tengah ke Timur tuh enak tuh kalau kita mulai jam 8 gitu kan tapi kalau kita yang di bagian barat agak sulit nih gitu enaknya gimana nih kalau misalkan kita mulai sahur, ngantuk, gitu kan. Nah, nih. Usul Pak Novi, mohon maaf, yeah, yeah. kalau yeah, sambil yeah. menunggu buka Pak, khususnya untuk Indonesia bagian barat itu Pak. Oke, okay. terus, kalau yang, oh ngebuburit ya. <laughs> nge bubur itu, Pak. Soalnya Matko Bapak seru. Kalau saya jam segitu, mulai di... nggak, nggak di jalan pulang nih teman-teman semua jam jam segitu gimana <laughs> pada jalan pulang dong <laughs> nah. ya nanti apa namanya gimana juga bingung juga ini kan nggak nggak, nggak pagi itu rapatnya malam lagi kan Oke okay lah, nanti kita pikirkan bareng-bareng gimana ininya, gitu kan? Tapi eh, terima kasih, teman-teman, udah cukup baik ya hasil dari diskusinya. Nah, ini tadi ada yang nanya nge ya, Pak Dila, ya, Mbak, undang deh ya. Dia ya, jatuh ya. dia, dia, ya oke. Okay. Nah, gini cara nge-recordnya tadi, saya udah sampaikan ke Mas Suryal gitu kan, metode pembelajaran yang saya terapkan di sini adalah diskusi dan uh, membuatkan hasil hasil diskusi gitu kan nah masing-masing teman-teman di sini itu buat dua ada dua aja lah nggak usah ini ya kalau tiga nanti kebanyakan dua uh, soal gitu kan beserta uh, jawabannya gitu kan tapi jawabannya itu nanti dipisah gitu ya dipisah untuk apa namanya disimpan ya disimpan di Entah di Google Drive atau di mana nanti, dan jawabannya nanti akan dikumpulkan di saat uh, tugas satu aja kali ya jawabannya. Nah untuk soal-soalnya itu nanti di-upload di LMS ya. Bisa nggak sih kira-kira mengupload uh, soal di LMS? Bisa, bisa Pak Andri. Tentunya ya? yeah. ini Pak ya, kami tulis soal di Word gitu ya Pak, lalu di-upload yeah. ya Pak. Yeah, iya. Masing-masing dua. Ya, boleh. Dua, gitu ya. Misalkan Mas Beo, dua, gitu kan. Mas Friel, dua, gitu kan. Nah, soal-soal ini nanti di pertemuan berikutnya, gitu. ini kan pertemuan pertama nih. Pertemuan kedua, soal tadi saya akan random, saya akan kirimkan ke masing-masing kalian. Gitu. Jadi, kita akan kebagian semua nih. Apa yang dipelajari sekarang, terus diulang di minggu depan, gitu kan. gitu Jadi, itu kebagian semua, gitu akan direndam dan nanti di, apa, di tugas 1 ataupun di UTS ataupun di tugas dua ataupun uh, uas gitu ya soal itu akan muncul kembali gitu jadi akan mereview apa yang kalian uh, apa kerjakan selama satu semester ini gitu. sehingga pembelajaran ini menjadi apa lebih paham gitu gitu jadi apa namanya sehingga teman-teman tidak tidak apa Uh, tidak miss nih dengan informasi yang didapatkan, gitu dan pasti di luar sini nanti akan komunikasi juga nih eh lu bikin apa tadi gitu kan soalnya apa jawabannya apa ya gitu kan bisa jadi seperti itu gitu kan Nah saya harapkan sih uh, tadi saya udah sampaikan juga sebelum teman-teman join ke sini ke uh, main room kalau saya ngampu di mata kuliah itu uh, apa ya tidak memaksa teman-teman untuk paham gitu ya tapi minimal teman-teman tuh eh, tahu gitu, tahu apa yang dipelajari. Gitu, karena kalau misalkan kalian apa, saya paksa paham gitu ya, nanti malah memang fashion fashionnya di sini kan sulit gitu kan. Tapi minimal tahulah lah apa yang dipelajari, gitu kan? Nah kalau misalkan udah tahu, terus Oh ternyata enak nih mata kuliahnya, gitu, pasti kalian dalami sendiri tanpa saya paksa, gitu kan? Kalian dalami sendiri, otomatis kalian paham kan gitu ya nah itu saya harapkan sih kalian tahu dengan mata kuliah ini apa gitu kan dan saling diskusi bagaimana nantinya gitu kan sehingga kalau memang memang passionnya di sini oke okay, itu akan lanjut nantinya gitu berarti menjadi sistem keamanan nantinya gitu jadi engineering lah nantinya di, di apa, IT security di perusahaan gitu kan jadi itu sih yang saya harapkan gitu teman-teman semua oke okay, uh, paham ya apa yang saya sampaikan ya Uh, nah, Pak, pangga. Mas Rayyan, untuk teknis, ini put, uh, pertanyaannya tadi di mana ya? Di, di kolom diskusi ya? Atau gimana? Atau di komennya Pak nah, Andri gimana? gimana nih? Jadi, jadi Pak Andri habis buka PIKON, terus ada komennya di sana kan ya? Jadi kalau mau di kelihatan di situ, bisa ditambahin di situ bagaimana Pak? Karena ada komen masing-masing Pak ya? Hmm. Naring -naring Saya dibagikan. buat tugas atau buat forum? Enaknya gimana? Emang bebas, kalian yang penting, kalian enak, enjoy, gitu kan? ngeriain. Gitu. Kalau dibuat di tugas, kehitung tugas satu, tugas dua, nggak, Pak? <laughs> oh, Ayo, tidak. <laughs> iya. Kalau kayak gitu, bahaya. Kan, nantinya iya, hayu mah kayak gitu, Pak. <laughs> Kalau kayak gitu, oke. Nanti di, di forum aja, kali ya, di forum lebih, lebih enak lah, ya. Jadi sambil pelajari juga gitu kan. Kira-kira nanti, kan sudah tahu juga nih bakal, tapi kalian nggak bakal tahu siapa yang akan, siapa akan dapat siapa gitu soalnya gitu kan. Paling kalian pelajari dulu itu kan. Dan sama uh, pertemuan berikutnya juga gitu, akan diskusi juga dapat empat uh, apa empat bahan masing-masing, kalau misalnya ada empat kelompok gitu ya, dan masih diskusi yang sama gitu kan, nanti juga buatkan soal yang sama gitu. Jadi akan saya nilai di sana. Paling nanti di UTS mah udah udah gampang kalian semuanya udah dapat gitu kan. Nah mungkin di sela-sela waktu menjelang UTS gitu kan, ataupun uas nantinya mungkin akan sedikit ada tugas uh, proyek, mungkin bikin uh, jurnal nantinya ya. Tapi uh, di pertemuan ketiga lah Insya Allah saya sampaikan gitu ya. jurnalnya apa gitu kan, nanti kelompoknya siapa gitu kan, siapa penulis yang pertama gitu ya sehingga kalian menjadi uh, apa namanya benar-benar menjadi mahasiswa karena sudah membuat uh, jurnal gitu oke okay, sebelum kita tutup ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan pak besok kebetulan mata kuliah yang sama di jam yang sama pak ya visual punya pak Antri juga pak ya ya, ya. Uh, tadi kata pak Iya, ada kendala di kantor ke rumah Pak ya. Ini jamnya sama atau ya. di jam 9 jam 8, Pak? Nah, iya nah. itu kalau kita mulai jam 8 keberatan nggak, teman-teman? Kalau saya nggak masalah, Pak. Nggak masalah ya. ya. Belum lumur Ramadan juga sih, Pak. Aman aja ya. Pak. <laughs> Oke. Tapi coba saya lihat Uh, kayaknya besok itu saya ada jadwal juga, ada jadwal rapat juga nih malam uh, neneknya ya. Atau gini aja sih kalau kalau memang bentar-bentar sebelum jam 8 berarti. Sebelum jam 8 kali ya, saya coba untuk lebih awal pulang dari kantor deh. Jadi uh, lebih, paling ya pada maghrib kali ya, jam setengah 7 ya. Soalnya mungkin malamnya saya akan ada rapat, tapi mungkin nggak bakal lama juga kita besok. Nggak apa-apa ya? Setuju. Setuju. Oke. Okay. Ya, Oke, setujuhnya udah mulai Sorry, Pak. Sorry, Pak. Kayaknya kalau di lebih awal, kayaknya tabrakan sama jadwal mata kuliah yang lain sih, Pak. Oh, gitu. Iya, ada bisnis intelijen, Pak. Jam berapa bisnis intelijen? Jam 17.10 sampai 18.50, Pak. Oh, oke, oke, oke. Oke, kalau gitu, itu jam 18.30, setengah 7 ya? Itu ya? Iya, hampir, hampir jam 7 kurang 10, Pak yang berarti jam jam El sama aja berarti kita ya mungkin sejam aja kali gitu ya besok ya Iya baik uh, startnya sama pak ya jam 8. tapi sama ya. apa jam eh sorry jam tujuh ke 7. jam delapan pak Iya gitu baik. aja. tapi mungkin tidak terlalu lama ya baik Oke deh Oke ada lagi cukup Oke okay. Uh, kita cukupkan pertemuan uh, hari ini, ya. Uh, mohon maaf apabila ada kesalahan, gitu ya. Nah, mudah pertemuan kali ini menjadi berkah ilmunya, gitu kan? Sehingga kita dapat uh, menjadi mahasiswa yang benar-benar, gitu ya, mendapatkan ilmu yang kita harapkan, gitu ya. Dan jangan lupa, untuk soal uh, dua, cuma dua soal doang, nih. habis, ini bisa. Dua soal itu dari apa yang kalian buat tadi, gitu, presentasinya masing-masing dua. Misalkan tadi uh, kelompoknya kelompok satu gitu kan Mas Aryo, nah itu slide pertama contohnya Mas Aryo gitu kan bikin apa dua, dua soal gitu kan, terus selanjutnya siapa dua soal lagi gitu, jadi nanti di uh, share di LMS kita. Oke saya cukupkan sampai di sini, mohon maaf dan semoga teman-teman sehat selalu gitu ya dan memudahkan semua aktivitasnya. Amin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa, berhormat, berhormat. Terima, kasih. Terima kasih, Pak Andri. Terima kasih, Pak dari Pak Andri. Pak, recordnya jangan lupa. <laughs> hey, recordnya <yang> itu tadi. <laughs> Berarti nunggu, nunggu forumnya Pak Andri dulu, Pak, ya, baru kita bisa put ini, Pak, pertanyaan. Iya, benar. Oke, okay. habis ya, nice. ini saya buatkan. Recordnya itu, Pak Andri yang tadi. itu Hasil recordnya diskusinya. Sudah. <laughs> Baik, engine-nya, Pak ya. Yo, yo silakan.